ini saya berada di masih berada di Mapolda Jambi di mana saat ini kita masih atau akan menyaksikan press release pengungkapan kasus narkotika jenis sabu-sabu ada cair berbus dan saat ini barang bukti tersangka sudah dihadirkan, nah ini merupakan sabu-sabu cair, dimana ini merupakan bahan dasar pembuatan sabu-sabu tribunus bang, masker ya bang. Bang, masker ya bang. dan satu tersangka oh, merupakan warga negara Iran sudah diamankan tribunus <tuk> <tuk> Bang <tuk> izin, Kalau ini wajah tersangka warga negara asing asal Iran Yang diduga menjadi pengantar Ataupun tertangkap tangan Membawa sabu-sabu cair Di nah. laut, Ay, Pak Teguh. Pak, Teguh. Pak, Teguh. Pak Teguh. Dan ini biar nampak buka biar sabu-sabu cair sudah diamankan dalam bentuk 5 jerigen besar Tribunus. Berat daripada sabu-sabu sehari ini mencapai 264 kg. Nah ini merupakan bahan dasar pembuatan sabu-sabu. Jika diolah sudah diolah maka akan lebih dari 264 sabu-sabu murni Tribunus. <tik> Dalam release ini juga hadir dari Dirtipit ah, okay. Narkoba Baris Krimpori. Open, dan itu apa sih Oke terimakasih kita akan kembali saat lagi saya Ertondam selamat pagi terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya.